Hai jangan lupa subscribe oke selamat menonton pertama kita buka aplikasi YouTube klik profil kanan atas klik setelan klik umum nah disitu kita bisa aktifkan atau noaktifkan simak sampai akhir ya makasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh